channel youtube info pinjol terbaru dan menyuruh kalian untuk mentransferkan sejumlah uang untuk alasan bisa membersihkan data-data diri kalian di aplikasi pinjol maka dinyatakan itu bohong jangan mau menjadi korban penipuan lagi oke baik dan aku masih tetap mendoakan kita semua ya agar kita tetap diberikan kelimpahan rahmat dan rezeki serta kesehatan supaya kita bisa melewati satu persatu permasalahan hidup hari ini termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjaman uang online oke okay, baik hari ini kita pengen ngebacakan berita dari detik finance ya tentang saudara-saudara kita yang hari ini gagal bayar sampai dengan 40 jutaan lebih di beberapa aplikasi bercampur baur, baik yang legal maupun ilegal siapa yang hari ini sedang panik dan kebingungan Bagaimana cara mengatasi masalah hutang di aplikasi pinjol ini? Mungkin ada baiknya kita untuk membaca dulu berita ini, ya kan? Dan nanti kalian bisa simpulkan sendiri langkah apa yang harus kalian lakukan ketika kalian sedang mengalami masalah terjebak di aplikasi pinjaman uang online. Oke, baik, langsung saja ya. Di sini dia, judulnya pun sudah cukup menarik, ya kan? Sengaja. Terjebak utang pinjol. Alasannya bikin melongo. Anissa Indriani. Dari Detik Finance. Oke lanjut. Ini dia. Jakarta. Nama sudah jelek. Ya kan? Sekalian saja semuanya nggak usah dibayar. Buat apa sih? Ya kan? Lunasi semua nggak bisa. Duitnya dari mana? Pusing kepala. Kalau punya duit ngapain minjol. Ya benar sih. Seperti itu. Ya kan? Itulah sepenggal alasan debitur. Tak mau melunasi utang di beberapa pinjaman uang online. Jadi... Uh, beberapa uh, dari orang-orang yang sudah terjebak dengan utang pinjol ini sebenarnya sudah merasa ah udah deh gue juga udah nggak sanggup gue juga udah bosen di teror di intimidasi disebar data dipermalukan difitnah ini itu segala macam jadi sepertinya sudah sampai di titik terkuat bukan yang terlemah udah deh terserah aja itu namanya titik terkuat hari ini banyak di antara kita yang masih berada di titik terlemah jadi masih mikirin ini bagaimana bunganya bagaimana, slick OJK-nya bagaimana, apakah DC lapangan datang ke rumah atau tidak. Banyak yang seperti itu. Oke, lanjut ya kan. Itulah sepenggal alasan debitur tak mau melunasi utang di beberapa pinjaman online. Sebut saja namanya Wawa, bukan nama yang sebenarnya. Dia berutang di banyak pinjol legal dan ilegal yang jika ditotal jumlahnya mencapai belasan dan hampir semuanya tidak dibayar, ya kan? Jumlah nominal uang yang dipinjam beragam, ya. Jelas ya, kan? Pinjol itu kisaran pinjaman uangnya sih nggak banyak. Di awal itu mungkin di angka empat sampai dengan lima juta rupiah. Lanjut ya, kan? Dulu sempat bayar kata mbak Wawa jadi gali lubang tutup lubang ya kan jadi pinjam buat nutup aplikasi ini. Bayar lagi klik lagi lama-lama makin banyak ya jelas ya pusing sendiri dong gimana caranya. Akhirnya cara satu-satunya memutuskan gak bayar katanya seperti itu. Kata ibu dua anak yang berusia 36 tahun itu saat berbincang dengan detik.com. Ya mungkin udah pusing banget ya kan. Dan sepertinya Mbak Wawa ini sudah hampir melakukan langkah yang tepat. Karena nggak mungkin lagi dengan cara gali lubang tutup lubang lagi. Bayar lagi ke sana. Nah itulah awal mula. Kita terjebak di banyak deretan hutang hari ini. Seandainya dari awal kita sudah memutuskan untuk stop membayar terlebih dahulu di satu atau mungkin dua aplikasi, mungkin masalahnya nggak akan serubint ini, ya kan? Oke, langsung aja kita baca dulu. Kondisi sulit karena pandemi COVID-19, tepatnya tahun 2021 yang lalu, yang membuat Wawa mulai mengenal pinjol, ya kan? Saat itu dia kepepet butuh uang cepat, sampai akhirnya ada teman mencarikan solusi. Dengan memperkenalkan dan mengajarkannya seputar pinjol, ya, ada gurunya, rupanya, ya kan, dan gurunya ini mungkin sudah. Uh, sarjana profesor atau apa ya kan Ya ini tuh dia Awal mulai terjebak pinjolnya Mbak Wawa ini Dari kondisi COVID-19 kemarin Ya pasti semua orang hampir semuanya Merasakan efek pandemi COVID-19 kemarin ya. Untuk teman-teman yang mungkin Hari ini belum mendapatkan pekerjaan kembali Aku mendoakan agar semuanya segera Mendapatkan pekerjaan lagi Yang lebih baik lagi yang lebih banyak Gajinya lagi amin Irobalamin. Oke lanjut dulu Sebenarnya awalnya aku juga nggak ngerti kata Mbak Wawa, namanya pinjam pinjaman begitu, benar-benar nggak -benar mengerti karena buntu. Ceritalah ke temannya, dia curhat ya Mbak Wawa ini curhat ke temannya, gimana sih ini aku sedang butuh duit terus diajarkan sama temannya untuk bagaimana cara meminjol di aplikasi-aplikasi pinjol, ya kan? Akhirnya daripada pinjam sama orang nggak dikasih, omongannya kemana-mana, ya udah lah bebernya seperti itu. Dari mencoba satu aplikasi kini menjadi beranak pinak ya bukan hanya sapi lembu saja yang beranak pinak hutang di aplikasi pinjol itu pun bisa beranak pinak ternyata ya kan tapi nggak bisa dijual dari mencoba satu aplikasi kini menjadi beranak katanya seperti itu berbagai aplikasi baik yang legal maupun ilegal telah diunduh wawa untuk mencari pinjaman awalnya gara-gara sistem gali lobang tutup lobang dengan maksud melunasi hutang pinjol Sebelumnya, Jadi di video-video yang sebelumnya pun aku sudah mengingatkan kalian itu dengan cara gali lubang tutup lubang itu sudah pasti salah Sudah pasti akan membuat kalian tambah pusing dan sudah pasti akan lebih banyak lagi biaya yang akan kita bayarkan ketika kita berhasil meminjam di aplikasi-aplikasi yang lain Dengan alasan ingin menutupkan kembali di aplikasi pinjol yang sudah pernah kita pinjam Lanjut, kini Wawa memilih sengaja Kini Wawa memilih sengaja Terjebak utang pinjol karena sudah terlalu banyak dan tidak mampu bayar cicilannya. Pinjaman aplikasi lain sudah aku coba buat nutupin, ya kan? Tapi bukannya malah kelar, malah makin banyak lubang. Akhirnya, cara satu-satunya yaudah mending gak usah dibayar sekalian, ujarnya seperti itu. Sekarang kisah debitur sengaja terjebak utang pinjol juga dialami Sasa. Jadi, pada kasus ini... Ada dua orang, Wawa dan Sasa. Dan kebetulan Sasa saat ini umurnya 33 tahun. Single parent, dua anak itu mulai berutang di pinjol sejak tahun 2020. Berarti sudah 2 tahun berlangsung. Karena penghasilannya sebagai multi level marketing di bidang produk kecantikan. Menurun drastis akibat dampak pandemi COVID-19 kemarin. Nah ini ya yang ikut merasakan efek pandemi COVID-19 kemarin. Kita pengen lanjut. Pertama kali pinjam di tahun 2020 karena pandemi Kepepet ya Pasti rata-rata semua orang yang berurusan dengan pinjol hari ini Karena memang urusan keterdesakan ya Karena memang urusan kebutuhan Jadi kalau masih ada saja komentar-komentar jahil yang mengatakan Jangan minjol kalau kalian memang gak sanggup membayar Orang yang minjol hari ini Orang-orang yang memang benar-benar butuh terdesak kalau mereka itu sudah punya uang, mereka juga uh, sudah punya keuangan yang baik, mereka nggak akan minjol dan mereka akan bayar satu persatu hutang-hutang di aplikasi pinjol ini. Jadi jangan terlalu cepat menuduh orang lain itu dengan tuduhan-tuduhan yang sebenarnya kita pun tak mengerti apa akar dari permasalahan tersebut. Oke lanjut ya kan, belasan pinjol baik legal maupun ilegal telah dipinjamnya. Bukan dibayar, dirinya justru terus mencoba kabur dari tanggung jawab karena jumlah utang sudah terlalu banyak, ya kan? Satu-satunya yang masih dicicil adalah aplikasi Aku Laku. Itupun jumlahnya tak seberapa, katanya. Ya memang kebetulan untuk aplikasi Aku Laku ini memang sudah memiliki legal standing uh, terdaftar dan berizin di OJK. Lanjut. Jumlah pinjaman kalau di total itu 45 jutaan. Lo bisa ngebayangin duit 45 juta itu harus dicari selama dalam tempo 1 bulan lamanya. Atau mungkin ada aplikasi-aplikasi yang per dua minggu harus kita bayar lagi. Nah ini pasti bikin pusing, pasti bikin kalian panik berlebihan. Jadi kita yang harus memang bisa menciptakan strategi apa hari ini untuk bisa mengamankan diri sendiri terlebih dahulu. Ya kan? Oke kita lanjut dulu ini jumlah pinjamannya hampir 45 jutaan rupiah kurang lebih gak ada yang dibayar paling itu aku laku kalau lagi ada duit bayar gocap enak ya itu bukan pinjam duit tapi kredit HP nah bener ya kan jadi untuk di aplikasi laku-laku itu bisa pinjam uang juga bisa kredit-kredit HP dan kebetulan mbak Sasa ini pernah mengkredit handphone di situ lalu dia memang benar-benar nggak -benar punya uang ya kan kalau memang ada dia niatnya gue yakin ya 99,9% dari subscriber kita ini orang-orang yang baik orang-orang yang memang mau menyelesaikan semua permasalahan hutang ini ketika nanti memang mereka sudah benar punya uang dan jangan lagi gali lubang tutup lubang sudah pasti membuat kalian tambah pusing lanjut dulu lagi ini ini dia keduanya sebenarnya tahu bahwa dalam Islam menganjurkan utang wajib dilunasi nah banyak juga komentar yang seperti ini tak mau ambil pusing mereka memilih menyalahkan pengelola pinjol yang terlalu menerapkan bunga yang tinggi iya benar, bunga pinjol hari ini yang direstui oleh pihak OJK untuk yang terdaftar dan berizin itu 0,4 0,4% itu ketika dikalikan per 1 bulan per 30 hari itu sudah menjadi 12% 12% kalau dikalikan setahun berapa coba itu kan nanti terlalu besar menurut aku. Kenapa kita seandainya pemerintah ya atau OJK mengusulkan untuk memberikan bunga pinjol ini seperti bunga kur ya misalnya kan lebih enak lebih gampang dan gua yakin orang lebih e, tertarik untuk melakukan pelunasan dan pembayaran serta penyicilan. Tapi kalau sampai dengan 12% per bulan menurut aku itu masih dalam jumlah yang cukup besar untuk hari ini oke lanjut ya dia balas ya kan Iya dalam islam utang wajib dibayar ya gue juga setuju sependapat dan ya itu mah nanti urusan saya sama yang di atas sepertinya sudah mulai lelah ya kan kalau ngomongin itu juga bingung katanya kecuali pinjam sama orang memang harus ada tanggung jawabnya kalau sama pinjol bodoh amat deh sama-sama dia juga ribanya terlalu tinggi kandasnya seperti itu jadi permasalahan Mbak Sasa dan Mbak Wawa ini ya yang pertama memang unsur keterdesakan ya Karena memang mereka pada saat itu benar-benar nggak -benar punya uang dan sekarang akhirnya memang sudah memasrahkan diri untuk tidak lagi membayar Karena memang belum punya kemampuan ya supaya mereka tidak lagi terjebak dengan uh, gali lubang tutup lubang yang sudah pasti akan menambah keresahan jadi untuk kalian yang mungkin hari ini sedang mengalami masalah seperti ini Yang pertama jangan lagi gali lubang tutup lubang Yang kedua jangan panik berlebihan Dan yang ketiga adalah membuang semua rasa takut yang hari ini sudah kalian ciptakan sendiri Permasalahan hutang tidak akan memenjarakan kalian Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh